gimana sih dong Halo guys assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membaikan preset-preset yang terbaru lagi guys ya Oke di sini kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke, okay, guys. Lanjut ke presiden yang kedua, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ketiga, ya. Oke lanjut ke peserta yang keempat. ada yang punya. Diam -diam. Oh, punya cita -cita. E, e, yang Oke lanjut ke peserta yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam 6 ya Oke lanjut ke presiden yang ke Oke lanjut ke presiden yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-9 guys. Iya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 Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-12. Oke, okay, lanjut ke bersih. yang ke 13 Oke, lanjut ke bersih. yang ke 14 ya nah, Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya? Oke, lanjut ke Presiden ke-17, guys. Oke lanjut ke versi yang ke delapan belas. Oke lanjut ke versi yang ke sembilan belas. kita lanjut ke presiden yang ke-20 ya Oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya bye